gara dicap kapitalis, keras dikatain fasis, tengah dinilai kah ideologis, muka pilih katanya racist. Dibilang ke arah arapan Bertanya lekis dibuli ke Barat-Baratan Diam dianggap pasif Pilih dari kiri salam, ingin kaya sangatlah susah Belum berhasil dihina, sukses jadi orang Di manusia, ya, manusia seperti... Sepertinya menjadi manusia Adalah masa buat manusia Menjadi bintang Selamat Konsera disiapkan, korban-korban pasti bongkar.